Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu Sebentar lagi kita akan melaksanakan kegiatan sehari-hari ya Sekarang sudah pagi Bentar lagi kita akan melaksanakan kegiatan setiap harinya Oh iya, pernah kepikiran nggak sih? Dengan pendapatan kita sebagai pengemudi taksi online Terus bisa nguliahin anak kita yang masih kecil supaya jadi dokter pernah nggak pikiran? pasti ya pasti, cuma permasalahannya gini kadang kita selalu pikir atau ngitung-ngitung lah ya ngitung-ngitung, sehari dapat 200-300 bersih bawa pulang ke rumah belum cicilan rumah belum cicilan mobil dan yang lain-lain, kepikiran nggak sih tuh gimana caranya ngumpulin duit, supaya anak kita ini bisa kuliah semua pasti sepakat Pengen anak kita ini Jadi orang lah nanti di masa depan Minimal-minimal jadi dokter dah ya Jadi dokter Dan untuk jadi dokter itu mesti butuh yang namanya Biaya dong ya Untuk bisa masuk ke dokteran Di Depok Itu uang pangkalannya 20 juta Uang semesteran 20 juta Bisa bayangin tuh Per 6 bulan harus siapin duit 20 juta Ya Nah Buat teman-teman, ya bapak-bapak yang saat ini sama-sama profesi taksi online Ini waktu kesempatan nih Kalau memang anaknya masih kecil 5 tahun, 6 tahun Ya, ngumpulin deh Ngumpulin gimana caranya Ya ini kan strategi ya Strategi supaya pada saat nanti anak usia 18 tahun bisa kuliah Strateginya adalah ngumpulin Cuma pertanyaannya adalah ngumpulin mana Lah kalau saatnya kita suatu ketika sakit Kita sama-sama tahu dong yang namanya kita dalam perjalanan kadang-kadang proses perjalanan hidup tuh ada sakitnya, ada penyakit kritis bisa jadi yang gak bisa kita bikin kerja lagi terus gimana caranya ngelanjutin tabungan itu buat anak kita bisa kuliah nah strateginya adalah nabungnya di asuransi pendidikan karena kalau di asuransi pendidikan kita ngejalanin nih sebulan 500, sebulan 500, 500 atau 1 juta sebulan, terserah ya kemampuannya ya kemampuannya. Masing-masing punya orang kemampuan beda-beda. 500, 500, 500. Sebulan 500.000, berarti kalau setahun berapa? 6 juta. Nah, kalau anaknya anak umur 5 tahun, usia 18 tahun berarti ada 13 tahun. 13 tahun nabung supaya anak bisa kuliah. Kalau nabungnya gope ya 500, 500 dikali 12. Itu berarti 12 bulan ya, dikali 12 bulan berarti 6 juta. Enam juta dikali 13 belas tuh berapa tuh? 60, 63, enam puluh ya 68 juta kurang lebih 68 juta bisa nggak nyekolahin anak kuliah? bisa ya, kalau pengen dapat sampai uh, lulus kuliah ya sampai lulus kuliah ya jangan lima ratus satu juta atau malah dua juta Cuma kan kemampuan kita sebagai pengemudi taksi online itu bagaimana? Ya, 500 ribu cukup dong. Sekarang kita ngerokok aja deh. Kita ngerokok sehari sebungkus dua bungkus. Dua bungkus sudah jelas 20 ribuan lah. Eh, dua bungkus 40 ribu ya. Tergantung ngerokoknya juga nih. Ya, Sekarang buat diri kita, buat hobi kita, ngerokok aja masih mampu. Masa sih buat anak kuliah. Tapi bedanya kalau seandainya nyimpen duitnya di bank atau di bawah kasur atau di bawah jok mobil. Jangan dan hilang ya nggak. Nah, kalau kita naruhnya di... Di asuransi, kalau suatu ketika kita sakit Anggap kita sakit, kritis, nggak bisa kerja lagi Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita nggak perlu bayar lagi Itu asuransi Tapi asuransi kita, ya program kita dijamin Anak usia 18 tahun, kuliah, duit yang kita rencanakan tadi berapa? Ini adalah strategi gimana caranya kita sebagai pengembunasi online Tapi punya harapan anak kita bisa kuliah minimal nanti anak kita jadi dokter deh kita ngerasain deh, kita ngerasain pingin kuliah sulit, sulit. kita ngerasain kita kuliah di pas-pasan deh yang penting punya gelar S1, D3. Kita kan pinginnya kan kita anak kita kuliah di kedokteran spesialis yang jelas-jelas masa depannya atau peluangnya sangat besar. Cuma memang biaya cukup besar. Nah strateginya adalah persiapin dari sekarang deh, nabung dari sekarang. Oke okay? itu aja sih dari saya sih ya karena. Sekarang gue ngerasain nih, ngerasain nih. Sekarang saya ngerasain banget deh, ngerasain banget pentingnya asuransi. Bener, pentingnya asuransi. Dan dalam video berikutnya nanti gue akan ceritain tentang asuransi jiwa ya. Makasih dari saya gitu aja. Thank you. Kalau suka dengan videonya, di like aja di share, bos ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.